Sudah divaksin belum, Pak? Belum, Pak. Masih berhutan nomor 71. Gimana perasaannya nih uh, sebelum divaksin ini gimana? Oh, Gembeter, Pak. Tapi insyaallah bisa, Pak. Sukseskan vaksin. Oke, Pak. Oke, Pak. jukung oh, pak mau mendekat pak ini pak nanti oh. nggak dekat sebenernya pak ini saya mau divaksin vaksin yang pertama ini karena ini di rumah jadi kalau pak sudah memperingatnya memperingatnya karena panasnya banyak. Kau gimana orang banget? Oh toh. Selamat datang di sini. Nah ini saya mau divaksin sama mas Budi kebetulan juga chairdi mataram siap? sakit sakit di sini. Stoknya banyak <ship microwave> ya. udah ada denganiki <haba> belum di. Apa itu kita... Ah, jadi Saya akan ke lokasi observasi. Yuk. Nah, kami akan langsung Yui. masuk ke ruangan observasi setelah divaksin. Iya. sudah divaksin, lagi efeknya gimana, Pak? Apa yang dirasakan? Enak juga, agak kembung dikit ya. Oh, enggak terasa. Ya. Oh, jam ini. jam jam Nah ini saya divaksin yang pertama, saya divaksin yang pertama ini pukul 9 lewat 49 waktu Indonesia Barat. Ya, saya tunggu 30 menit ke depan, ada reaksi tidak? Biasanya kalau uh, disuntik ada reaksi apa? Tadi reaksi? Apa tadi? Uh, reaksi serius, serius, serius ya, reaksi serius itu misalnya ada apa nih? Anak fisik shock. Ah, ini ini bahasa-bahasa kesehatan semuanya kecang-kecang, demam 39 derajat. Ini yang gak serius. Ini yang nggak serius ya. Ini bunyinya nggak oh, oh, serius. Oh, oh, oh, oh. Kami berada di ruang observasi. Masih menunggu waktu kurang lebih berapa? Setengah jam ya. Setengah jam untuk dipanggil lagi di meja 4, meja terakhir. Nanti kita akan dapat surat resmi bahwa kita sudah divaksin tidak tunggu setengah jam kemudian siap Pak Nur? siap, ya, siap ya, ya. jam berapa ya, ya. Pak Nur ini tadi? sekarang sekarang paket berapa jam ini ya? oh jam 10.05 10.05 berarti nanti jam 10.05 35 3.05 3.05 Pak Nur akan segera dipanggil di ruang jam ya selamat menunggu nah ini banyak ini kawan-kawan Yeah. Ini Nih, yeah. sudah dapat sertifikat tanggal 17 bulan 6 kita absen dulu. Kita akan mendapatkan tanda Bukti Ini kartu ya, kartu apa yang namanya? Kartu, kartu vaksin vaksinasi COVID-19. COVID nah, kalau kita sudah divaksin yang pertama, kita akan mendapatkan Nanti Nanti di divaksin kedua akan ada akan tertulis vaksin kedua, ini vaksin pertama ya. Sehingga nah, semuanya, silakan vaksin COVID-19 di Puskesmas, persiapkan KTP Anda.